Ya selamat sore teman-teman semua kita buka kelasnya dalam doa ya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat sore hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini untuk mata kuliah sore akhirnya yang kau yang menolong supaya kegiatan kami hari ini kuis kami latihan kami dan juga lab kami bisa kami kerjakan dengan baik dan lancar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus salia Amin baik teman-teman gimana kabarnya setelah UTS Apakah nilainya sudah muncul di SAT? Sudah, terlihat ya? Sudah ada ya? Sudah, Ci. Sudah ya? Ah, berarti kalau sudah itu berarti sudah diproses oleh Prodi. Nah, um, kalau sudah UTS berarti sisa pertemuan kita setengah semester lagi. Kalau teman-teman lihat di morning, berarti hari ini tuh kita minggu ke-9 ya. 8 itu UTS, nah 9 kita mulai lagi. 9-15 kita materi Nanti di 16 itu adalah UAS Nah hari ini sebelum mulai ke materi Saya mau ajakin main kuisis nah, Dokumentasi dulu ya teman-teman Teman-teman senyum ya Boleh gaya juga Silahkan lihat ke kamera semuanya teman-teman Senyum 321 Oke okay. Sudah teman-teman Di posisi pertama Shirley Posisi kedua: Christian; posisi ketiga: Franco.